Yo minasa, kita desu ka, the oh, show. Welcome back on my watch youtube channel Lagi-lagi kali ini gue akan membahas salah satu brand dari Jepang Yang banyak banget penggembarnya Dari semua family banyak banget penggembarnya Oke langsung aja brand ini yang bakal gue bahas kok itu lagi itu lagi sih alah ya emang ini lagi ini lagi tapi kalian suka kan nah dari boxnya aja kalian udah tahu kan ini dari family apa langsung aja gue bahas ini dari Family G Steel, atau yang biasa disebut GST. Nah, kali ini yang gue bahas adalah GSTB 400. Nah, kan ada yang GSTB 200, GSTB 300. Nah, ini mungkin udah kalian tunggu-tunggu, GSTB 400. Nah, yang gue bahas ini ada dua varian. Karena baru masuk pun juga udah banyak diburu, so ini yang berhasil gue selamatin buat di review, ya, buat kalian nih. Oke, okay. sekarang gue bahas dari yang kiri dulu, okay, ya. Untuk G-Steel ini Yang baru Ini adalah salah satu model yang tertipis di kelasnya ya Dan jadi lebih kelihatan lebih compact Lebih tipis Jadi bisa dipakai casual Daily beater juga oke okay, nggak terlalu berat hmm, Dipakai semi formal pun juga bisa Kenapa? Nah karena yang G-Steel terbaru ini Dia udah memiliki konstruksi Carbon core guard <hihihi> Nah ini dia Tada. nah kalian kalau belum lihat langsung ini sekarang kalian bisa lihat langsung ini adalah G-Steel GSTB 400 ya Casio G-Shock Steel series yang lebih compact kalau dibandingin ya lebih tipis lebih slim. dan untuk ketebalannya sendiri juga cuma di 12,9 biasanya G-Shock jauh lebih tebel dari itu untuk ukuran G-Shock biasanya kan 50 ke atas nah ini 49,6 mm jadi untuk ukuran G-Shock 49,6 mm ini bisa dibilang masih termasuk slim Case-nya tadi yang seperti gue bilang stainless steel with carbon core guard Strap materialnya ini ada stainless steel yang gue pegang ini full stainless steel Glass materialnya ini masih menggunakan mineral crystal tapi yang di hardened ya jadi jauh lebih kuat. Nah untuk locknya ini juga modelnya custom ya. Jadi kalian kalau misalkan gonta gondek ganti strap kalian harus custom. Tapi yang bikin gue suka kalau mau lepas strapnya di sini ada quick release dan quick release-nya ini nggak cuma di satu sisi. Biasanya quick release itu kan pengaitnya kan ada di satu sisi aja. Nah ini ada di dua sisi ya. Dan water resistnya masih tetap di 200 meter. Dan kabarnya sih movement to solar yang baru dengan modul 5657 ini lebih irit untuk mengonsumsi daya ya Jadi kalian nggak akan perlu repot-repot buat ngecharge Dan karena kodenya GSTB dan dia juga bisa uh, compatible dengan bluetooth connection Yang kalian harus install dulu ya di app store atau Play Store biasanya itu namanya G-Shock Connected fitur lengkapnya sama indikator baterai kalian juga bisa lihat langsung melalui uh, koneksi via aplikasi itu ya. Nah, sekarang on hand-nya di tangan gua. Ini seperti ini ya. Dan dia ringan. Kenapa dia ringan? Kan stainless steel. Ya, karena dia udah memiliki carbon core guard structure. Jadi ya, dia strukturnya udah pakai carbon core guard itu membantu untuk meringankan bobotnya tapi juga Tetap nggak mengurangi kekuatannya ya. Bisa dibilang carbon core guard itu adalah salah satu elemen alternate dari titanium ya. Nah di sini backcase-nya juga screw on backcase. Terus ada keterangan top solar juga, water resistant, Japan movement, stainless steel case sama ada tulisan carbon core guard. So far setelah GSTB 200, 300 ini bener-bener punya khas sih dibanding yang lain ya gue masih suka uh, GSTB 200 karena bezelnya yang kelihatan lebih miring ya jadi lebih kelihatan dressy banget nah kalau GSTB uh, 300 kemarin gue lihat uh, memang kelihatan lebih gagah tapi lebih berasa ringan aja sih dan uh, untuk lightnya juga jauh lebih terang untuk menerangin satu dial nah yang GSTB 400 ini let's see untuk di lightnya mungkin gak seterang dari seri sebelumnya tapi ini cukup terang yang penerangan di dial sama penerangan di area digitalnya udah cukup ya terus gak cuman itu aja di dialnya sendiri ini yang paling gue suka juga ini bagian dialnya itu terdiri dari stainless steel yang diwarnai sama treatment multilayer layer vapor deposition Untuk membuat dialnya itu lebih berwarna agak cerah atau mungkin menurut mereka mungkin agak ini ya Sunburst ya. Jadi ini biarpun black warnanya, tapi seperti yang kalian lihat di sini agak uh, grayish dan tetap detailingnya di sini bagian-bagiannya tetap uh, lebih jelas ya. Dan untuk uh, frame intinya itu juga udah menggunakan carbon concord yang seperti tadi gua bilang. Dan itu rata-rata udah digunain di G-Shock terbaru ya. Dan ukuran yang lebih kecil itu yang menjadikan dia ini lebih bisa dipakai untuk casual sama daily bitter atau mungkin bahkan kalau kalian pakai formal pun juga masih oke okay. nah ini yang kebetulan yang gue pegang adalah varian warna yang paling netral ya dial black sama stainless steel nah tadi kan kalian lihat ada dua nah yang satu lagi langsung ke open aja STB 400 BD 1A 2DR kayaknya sih ini black stainless steel 1A 2 ada angka 2 berarti ada angka birunya let's see ya oh ya bener kan BD black D nya itu bracelet and dial nya disini betul dia blue nah ini kayaknya lebih keren nih Hitam tuh biasanya syaratnya dengan warna-warna tactical atau bener-bener warna yang sporty banget. Tapi justru yang black ini gue bilang lebih mewah sih dengan aksen birunya. Padahal dua kombinasi warna ini gue paling hindarin loh karena biasanya kelihatan mati banget. Tapi ternyata di G-Steel GST-B400 ini enggak. Aksen sunburst blue dialnya sama case sama braceletnya yang warnanya hitam ini yang black Ini jauh lebih keren sih Perpaduannya oke okay banget Nah ini dia Kalau on hands uh oh. Anyway, tangan gue 14.4 dan masih mampu menampung si GSTB ini. Jadi ini gue bisa bilang diameternya cocok buat allrounder ya. Maksudnya buat any wrist. Kalian mau punya pergelangan 15, 16, 17 masih cocok pakai ini. Bahkan di 14.4 aja masih cocok dan dia nggak berasa berat sama sekali karena ada struktur carbon core guard nya tadi. Nah, apalagi ini G-Shock, udah ada fitur Bluetooth connection juga. Yang pasti dia punya stopwatch, alarm ram top solar jadi nggak perlu gonta-ganti baterai apalagi teknologinya yang baru ini katanya lebih irit uh, energi lampu juga ada shock resistant apalagi sih yang kurang keren banget sih mungkin satu jam ini udah bisa buat ngapain aja modelnya juga nggak terlalu sporty sporty banget jad semi formal juga masih oke okay. ini yang black spesifikasinya sama kayak yang tadi cuman ini hanya berbeda warna aja so kalian udah mulai keracun sama si gstb 400 hehe jangan lupa ya kalau hunting-hunting langsung aja ke website kita di jamtangan.com atau mungkin di via aplikasi juga boleh. Langsung aja. Nah untuk warna kalian sendiri yang putusin. Ini ada ada dua varian warna yang udah sempat gua bahas buat kalian. So everyone, jangan lupa klik subscribe dulu yang belum subscribe. Yang udah subscriber juga jangan lupa nyalain loncengnya. Usain loncengnya tetap nyala. Nah yang punya komen or else pertanyaan kalian boleh. Tulis di kolom komen. Oke. Okay? Gimana? Udah mulai keracun? Keracun dong pasti. Kalau gue sih dengan membahas um, ini gue juga udah keracunan duluan sih. Hmm, dan gue bingung pilih warnanya. Uh, nice piece. Oke okay, everyone. I think that's enough for uh, this video. See you on the next video. Happy hunting and happy shopping. And bye.